Ya, uh, semoga saya dimaafkan oleh Gus Bahar dan diampuni oleh Allah bahwa saya telah mengatur beliau karena betapapun kata beliau aturan prosedural ya harus tetap di bawah taklimu taklim. Tapi karena saya uh, bukan moderator amatir ya. Jadi karena bukan moderator amatir, amatir saya pakai yang satunya bahwa ahlak itu harus dibawa hukum dan dalam konteks sawaroh ya moderator adalah kekuasaan tertinggi. <tik> uh, tapi sekedar nambah cerita itu Gus di Madura ada seorang yang. Uh, uh, <tik>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 maka tidak ada dosa nah ini termasuk salah satu memahami ayat Al-Quran yang ekstrim gobloknya yang ekstrim baik uh, silakan uh, dua pertanyaan dua-dua penanya ya uh, Gus Susen putri juga ada silakan kalau ada satu putra. Ya, satu putra, satu putri. Kalau putri enggak ada, enggak apa-apa. Yang ini. Ya, coy, itu. Husen. Bukan milih santri putri. Silakan, silakan Ustaz Herdin, siapa Ustadz Ustadz sudah. Ustaz, Ustaz, Ustaz Ya, saya persilakan dulu dari dulu enggak dulu biar saya tahu. <gulau> warahmatullahi Wabarakatuh. di yang masuk saya sering mengikuti uh, kajian-kajian di hidup. saya pernah dengar begitu. jadi ketika beliau mengutip di sejarah Dunia waktu beliau isi di dir kemudian saya langsung uh, cari bacaannya sejarah Dunia karena memang Selain sulit berbeda, <SARISAN> maka <atau> sulit bacanya. <SARISAN> Tapi, insya itu meski mudah dipahami, memang, secara jurnal saya banyak berterima kasih karena waktu di malam hari, saya belum tahu kitab harus saja kayak Madrid. Karya izin yang bisa begitu yang dibaca di sini, memang wajib lulus. Jengkel ketika pilihlah ke jalan jalan tidak terlalu sulit seperti memahami lembur beliau Salah satunya adalah ayat yang dibaca Ustaz tadi itu, "Kamansa tawi alaihi ma itu." Kemudian disimpulkan bahwa apa namanya? Jangan sampai Ndak bahasa Arab saja biar kelihatan halus. Oh. begitu, rostaz. Saya, saya. Tidak tidak nah, Ini saya dia, aja, dia, aja gitu, dia <tuk> oh, itu, dia ya, itu, kalau itu. Ya, itu. itu semakin manjir untuk. Nah, kan kebanggaan agama. Ya. Meskipun beliau mengatakan dengan sombong-sombong itu karena sudah... Dari awal menjadi kebanggaan agama, jadi biasa. Ustaz Kapolri ini di kalangan kita Ustaz yang paling top tapi ketika Ustaz Pak, ya lebih saya, itu biasa saja. Karena Ustaz ini sudah namanya saja bahan top. Jadi di ayat tadi itu bola walaupun ada dan diceritakan itu memang dulu ada patung-patung uh, begitu -patung sehingga disimpulkan. Pada ulama bahwa Tarkul Haqqih Tarkul Haqqih Haqqih Lihat ini batin Itu gak apa-apa Tarkul Haqqih tar, Apa namanya? Tak boleh, tak boleh Tak boleh, tak boleh. Jadi Tarkul Haqqih Haqqih Lihat ini batin Tak boleh Saya Ini dari penonton yang, yang saya tanyakan begini bro. Dalam kitab pahjuri Dalam kitab pahjuri yang paling yang dikaji teman-teman maharadi, isi Al-Qur'an itu kan cuma sembilan oh, iya isi Al-Qur'an kalau, kalau dihafal kan cuma sembilan mulai dari halal, haram, kemudian isof, kemudian tak tandir, tak usia, dan kata sembilan saya lupa itu disingatkan oleh, oleh uh, Syekh Al-Baduni disingatkan saya tadi, saya lagi, gak aku mau diseru cerita tentang isi, isi, isi, isi al-Quran cuma ada 9. Sehingga bagi beliau kan karena sudah ada ada haram dan begitu itu ketika ada isof al-ishofil Quran dijadikan hukum seperti tadi itu Itu menjadi suatu yang uh, sepertinya kurang seperti ini lagi. Cerita tentang cerita tentang Nabi Ayyub. Nabi Ayub itu oleh Allah khud dia padribih wala tahnas ndak kut liru itu wahut ah. wahut iya dikaji kita maksudnya ayat ini kalau di kalau di rongon banyak itu menjadi dasar kebolekan kebolehan hilal dalam fikih al buang satu suruk enggak boleh <tri> <tri> boleh gusti boleh da, ini dalilnya da, ndak ndak itibas ini kan ndak itibas ndak itibas oke okay walaya tena udhul fatli mingkung ayyuktu itu membuanglah anda walaya tena udhul fatli mingkung wasaati ayyuktu udhul kurba wal masjidina wal luang kalau kamu buang itu tatmin kalau kamu tadi buang waktu itu motifnya, motifnya gak tepat beda ya? beda jadi saya jadi gak ada apa-apanya tapi itu saya lagi belakangnya Ya, tidak nambah dibuli saya. Di sini dibuli. Pertanyaan saya, pertanyaan saya begini. Yang pertama, yang pertama. Di dalam al seperti kisah Nabi Ayub tadi itu kemudian oleh ulama dijadikan dasar sebagai Jawa cara Al-Qur'an. Jadi bolehillah begitu. Karena Nabi Nabi Ayu itu bersumpah untuk memukul istrinya sebanyak 100 kali ketika beliau sudah sembuh. Dan tapi oleh Allah kemudian diberitahu wahud ketika ditinta, cukup pukul pakai rumput saja dan sebanyak 100 kalau di tergugul bayang. Nah, ini kemudian jadi dasar bahwa hitak itu boleh dalam rawai ulbayah. Ini yang pertama itu kan isuh kemudian jadi hukum. Padahal isi Al-Qur'an sudah dibagi-bagi jadi halal haram tantir, tabushir, tisto, dan tafsir bistu dan semacamnya itu. Kemudian yang kedua, oh, oh, oh, oh, oh. banyak tuh. Cukup eh, tanya, oh, sudah ya. Cukup. Ah. Situ aja, kamu lari kalau di sini gak bisa melihat wajahnya oh. Saya mau di belakang saja di kursi. Oh yeah. Ya memang harus jauh ya biar tidak terlalu <tuk> takut. <gak> terlalu <tuk> <tuk> Tapi Ya, make, ya. Make, make, make. ya kepada penanya kedua, saran saya adalah tolong menggunakan bahasa yang singkat. Terus yang kedua juga jangan takut dengan kata-kata uh, intimidasi dari Gus Bahak ya. Karena menurut, menurut Dale Carnegie itu narasumber yang baik adalah yang mengintimidasi audiennya Itu adalah salah satu ciri narasumber yang baik okay. Dale Carnegie mengatakan begitu Saya Gus Nonton saya, uh, beliau mungkin baca Dale Carnegie kalau, Tapi kalau beliau tahu Dale Carnegie ya Ya silakan Saudara Husen. Hehe. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nama saya Ahmad Husen dan siap dikatakan goblok karena bertanya. <S successes> Uh, Gus Baha ini berapa bulan yang lalu diangkat sebagai rois suriah PBNU dan itu tidak melalui proses kaderisasi melalui ranting MWC dan seterusnya. <tuk> <tuk> <tuk> Padahal Ustaz Fauzudin ini di sini paling alim tapi beliau masih jadi MWC gitu. <tuk> Ya, terima kasih nah, itu berangkat dari Gus Ba'at sebagai roh Surya saya ingin bertanya tentang apa ya, ke NUAN yang telah dirumuskan oleh kehadratu Sheikh Hasyim As'ari karena beliau kalau misalnya nanti tidak bisa menjawab berarti diragukan ke roh Surya oke okay. di dalam uh, risalah atau konon asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa secara keagamaan NU Uh, menggunakan sistem bermazhab atau mazhub serius ini guys <laughs> yang pertama dalam akidah uh, terus fikih dan tasawuf nah dalam fikih misalnya yang uh, menganut Abu Hanifah terus Malik bin Anas Muhammad bin Idris Asyafi'i As yang lahir tahun 154 <laughs> Wafatnya tahun, -tahun Wafatnya tahun 205. 154. Mungkin kitab saya ditahrif itu, Gus. berapa? 63. 250. 250. 250. Oh iya. Ya intinya umurnya pendek. lima puluh pokok lima puluh lah iya dua ratus empat kalau Al-Ghazali wafat lima ratus lima nah iya yeah. iya yeah, pertanyaannya gini Gus pertanyaannya gini bahwa sistem bermat NU itu yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan kias sementara dalam aspek lain Uh, NU menganut madhab Abu Hanifah Malik bin Anas yang mana salah satu masodir apa salah satu masodirul ahkamnya adalah misalnya Abu Hanifah menggunakan istihsan Imam Malik menggunakan amalu ahli Madinah. Nah ini seperti ada apa ya kontradiksi atau kontradiksi inter apa kontradiksi interminis istilahnya itu uh, di satu sisi pakai kias tapi di sisi yang lain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 kalau misalnya kias hamlum maklumin ala maklumin sebagaimana dalam goyah halaman berapa itu? Ya? terima kasih jadi yang dimaksud kias dalam rumusan ahlus jamaah itu gimana karena masih ada istihsan gitu kan ada kontradiksi gitu kok kias diterima istihsan juga diterima gitu terima kasih semoga gus sebahak paham ya ini yang semoga yang nolar itu bukan hanya GR nya ya tapi juga ilmunya beliau semoga nomor amin saya persilahkan kepada kiai enggak dijawab gurunya aja cukup ini siapa itu dua head abdul rahim yang ini husen husen husen tapi gak cucunya nabi yang husen kan ini juga husen ya husen juga ini husen juga budak ya husen Nah, budanya. Kan? <SILENCIO> ini yang jelas, ini hari ini benar-benar kacau. Ini kacau, kacau sekacau, kacau. -kacau Postafnya bingung, santrinya ini. sudah bingung. Sombong lagi <SILENCIO> yang boleh sombong itu yang sudah ada bingung-bingung. Tapi agak apa-apa, saya maafkan ya, Memang, itu satu-satunya cara dia untuk menang. Gitu. Ya. Eh, saya jawab tadi yang dari Ustadz Asrar, itu yang penuh misteri. Asrar itu, mana Kan banyak rahasia, itu terjemahan bebasnya penuh misteri. gak tahu punya misteri apa tadi. Tadi tanya gimana yang tentang apa kilah sama apa? Sama nanya ulang, coba ulang. Apa? Hukum -hukum. Hukum -hukum. <gulis> uh, begini ya Kitab Sajjurul Ma'arif. Tadi kutipan Anda tak luruskan. Itu tag-nya di Sajjurul Ma'arif sahaba judulnya itu la haqq hakuli akilin batil. Iya ya. Itu mesti persis begitu. <laughs> yang kamu tadi pasti tidak persis. Saya ini hafal Quran jadi ingatan saya normal. No. <laughs> terus berhalanya namanya apa saya ingat kalau berhala yang di Sofa dan marwa Isaf dan Na'ilah kamu tidak oh, ingat gitu kok jadi guru tapi salah. jadi maksudnya itu mungkin jadi gurunya sah karena muridnya lebih bodoh tapi yang enggak sah itu gini loh wong kelas gitu kok melawan saya itu, <Sick>. <Yeah> itu sangat sangat gak sah ya. Jadi Barat kan, saya ini sudah Tyson, di <tik> dilawan LSP kalau sama mati sama mati. Uh, begini ya saya ini belajar itu banyak selain belajar banyak saya itu punya hafalan banyak. Jadi <l occurring> penting ya hafalan itu penting karena itu kias atau tadi Misalnya cerita, cerita itu bahasa Arabnya kisah Tapi asalik anil kisah ilal iqtibar Itu adalah maslaku ahlil akhiyar, itu masyur itu gawai ulama Jadi dari cerita kemudian di iqtibar itu masyarakul Akhir, e, manhadnya orang-orang pilihan Sehingga cerita ini sebetulnya idzoh atau mau idzoh atau kisah ini menjadi itibar, Dan iqtibar masuk yang diantara yang sembilan itu misalnya begini sampai Guyon di sini itu kalau Bapak saya masih sugeng sampean Guyon gini dibiarin. Bapak itu pernah sama saya mau manggil santri kemudian kangkang itu baru Guyon itu Bapak balik Kemba, kembali ke dalam nggak jadi manggil padahal mau manggil karena ada tamu disuruh lain itu kata Bapak gini Pak kenapa kembali itu fakir ada duit kok iso Guyon itu barang mewah <laughs> maka mengganggu itu haram katanya Wong fakir ngono kok iso seneng, itu luar biasa. Mengganggu kesenangan orang fakir adalah doh Makanya kalau sampean DR mengalahkan saya monggo mawon. Karena itu satu-satunya cara sampean untuk merasa apa? menang. Saya tidak usah merasa menang sudah pasti menang. Merasa dan merasa sudah menang. Ya coba polling saja, Gus sama sesor alimana Saya usah jawab Saya ada usaha jawab pasti menang saya. Bukan saya yang memenangkan, ya memang menang, memang menang. Buktinya gampang kan? Sampean ngundang saya, pengundang Ustaz Asror. <tik> jadi yang angkuh itu sampean bukan saya kan, bukan saya. <tik> nah, eh, jadi iktibar itu ahlilah, ya. Termasuk yang saya kagum dari kitab Sajaratul Ma'rif adalah ketika malam itu ada rapat dengerin ya, malam itu ada rapat bahwa besok Musa harus ditangkap. Di antara yang rapat itu adalah ada rojulun yaktumu imanah yang disebut Wakola rojulun min alifirona apa singjaktumu imanah. karena dia ikut rapat kemudian dia bocorkan ke Nabi Musa wajah apa min aksol madinatisa terusnya itu yang innal malayak tamiru nabika itu wajah rojulun min aqsal madinati apa yasa kaulah ya Musa innal malayak tamiru nabika itu si rojul ini pagi-pagi mungkin bukan pagi ya setelah rapat itu langsung bergegas <coughs> nemui siapa Nabi Musa besok kamu akan ditangkap oleh tentara dan kamu akan dieksekusi kamu kok tahu saya ikut rapat tapi karena dia masih yaktumu apa iman itu oleh itu kan cerita ya, cerita sepakat ya itu apa, cerita kisah, tapi Imam Izzuddin bin Abdissalam yang punya gelar Sultanul oh, enggak keliru, Sultanul Ulama oh, ini mesti salah gurunya sultanul apa? ulama ya. yang penting kita jangan sampai jadi sultanul juhala <laughs> karena ini belum ada presidennya raja wali sudah ada sabdul qadir, raja ulama ada izudin bin abdis <laughs> kayak raja bodoh itu terlalu banyak makanya <laughs> <laughs> kompetisinya susah ini karena <laughs> <laughs> <laughs> karena terlalu banyak yang jadi apa bodoh <laughs> ternyata oleh Izzuddin bin Abdissalam yang diambil contoh itu Yasanya, maka di, di ayat itu beliau mengebabkan babul musaroah ilahi fiddimah. bab pentingnya bergegas untuk menyelamatkan mengalirnya darahnya seorang mukmin. jadi yang dia simpulkan dari kata yas'ah bahwa untuk menyelamatkan darah itu oleh sakobre oraule, tidak boleh sesempatnya tapi harus yas'ah yas'ah itu bergegas itu kan dari kisah menjadi istidlalun fikyion, apa menjadi istidlalun fikyion atau amrun fikyion. Allah tidak mengatakan yamsi tapi yas'a yes. yes, ah. karena pikirannya rojul tadi jangan sampai menangkapnya malaufiron mendahului larinya Musa. Maka di sini yas'a yes, ah, tidak dimaknani sebagai hanya cerita, tapi kesimpulan secara fakih okay, bahwa untuk menyelamatkan darah itu harus yas'a yes, ah, harus bergerak. Nah, itu contoh, jadi kalau saya tanya sahjaratul ma'arif itu ikut partai mana, itu ikut partai itibar, dari sembilan itu ikut partai apa? itibar yang kemudian wakud diktan khilah itu boleh asal dibolehkan Allah, itu kan bukan Nabi Ayub yang ingin khilah, tapi Allah yang mengajarkan khilah nah, kalau Allah yang mengajarkan itu menjadi halal berdasar kesalahan masing-masing saya tahu nggak ceritanya Nabi Ayub sama istrinya apa setengah tahu apa? Oh setengah lah. Ini yang setengahnya tak tambahi lagi Istrinya Nabi Ayah itu cuantik Cantik sekali Karena memang sunnahnya ulama itu memang punya istri cantik Entah sunnah itu dengan arti kesunatan Entah tegdir tak tahu Jadi samaan -sama, gak usah tanya Istri Gusbak gimana Ikut sunnah itu Ikut sunnah karena nanti kasihan kalau istrinya jelek, tersalumli, dosoan, istrinya cantik kan kaya ini ya. <tik> oh kasihan itu ya yang cantik juga kasihan, nyiumi tangan orang yang lebih nggak cantik <tik> <tik> <tik> uh, ceritanya punya gini ya uh. uh, dari kejauhan ya saya ulang lagi dari kejauhan itu istrinya Ayub ini ngomong-ngomong sama lelaki ganteng padahal itu aslinya Jibril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 Ya, bawaan seorang suami yang punya istri cantik, kalau jelek kan gak gampang curiga <risas> terus duder keriting, welek, kan suaminya gak gampang curiga kok dapat uang banyak ini dari mana, singkat cerita dengan tanda kutip kesalahpahaman ini menjadikan beliau agak latah agak latah bersumpah la adriban naki mi sautin kamu akan sabukul mi sautin akhirnya Allah ini kan yang ayob ya orang soleh semburi itu sah, karena seorang lelaki, seorang suami, pilihan-pilihan e, istrinya juga sah Allah tidak ingin orang solihah seperti istrinya Ayub dapat hukuman yang tidak semestinya tapi Allah juga tidak ingin hamba yang shalikah Ayub ini melanggar sumpahnya, jadi Allah sendiri yang coro gampangannya memikirkan cara keluar dari sumpah itu paham ya, dan istrinya tidak tersakiti oleh seratus cambukan, ya seratus Akhirnya Allah bilang gini, ya sudah Kamu pakai lidi seratus saja Cambukkan sekali, anggap saja sudah Seratus, itu disebut, Wahud walatahnas. Jadi kata seratus Tetap seratus Tapi si soliha tadi Tidak perlu kesakitan dengan Seratus pukulan Tapi ini yang milih biar Allah, tidak kamu <laughs> Kalau kamu yang ngelah Pasti kriminal jadi ayat itu jelas, waktu itu kita ayub. bukan ayub yang mengkhilah. Makanya ada ayat wamacaru, wamacaroboh, waboh, herul Itu kan seperti nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hanya Allah yang bisa mengilhami seperti itu. Ada raja yang maninya perempuan ini, sampai ngirim beberapa mata-mata, kalau ada perempuan cantik melintas di daerahnya pasti ditangkap, mau disuguhkan ke rajanya.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 sampean telah punya adik cantik terus Ustadz kamu tahu itu aman tak jamin <laughs> karena Ustadz-ustad potongan gini tuh pasti dah kelas tak jamin imannya pasti guncang itu <tuk> kamu punya adik cantik terus udah mukhafadah sudah ada dikasih Ustadznya sen ya sudah pak ndak jadi ipar oh udah, udah, udah lulus aja <laughs> termasuk barokahnya lelaki itu memang punya adik Cantik itu kalau tepat di garwo kiai kamu kakaknya kiai. Banyak orang awam tahu-tahu mertuanya kiai barokahnya apa? Punya anak. Cantik itu memang berkah. Maka Ibrahim pinter, Beliau jawab ukhti, ini saudara saya. Sehingga dengan demikian beliau akan dihormati sebagai ipar. tapi kalau bilang suami kan problem pasti dibunuh. Sampai Sarah ini marah-marah, Ibrahim ditarik ke kamar, kamu itu nabi kok bohong.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 Ya kalau, ya kalau Nabi kan nggak mungkin bohong tapi kalau suami itu kayak sampean-sampean ini kan wajah mesti bodoh nih. bar ngopi di permancantik cantik kok di ngopi? nanti? ya ngopi wae. <laughs> karena kalau menyebut warung kopinya pasti apa? masalah makanya kalau dijawab ngopi nih kalau istrinya apa? yang jaga cantik di umatnya Rasulullah <laughs> karena sekali disebut masalah itu akhirnya Nabi Ibrahim jawab tidak ada di muka bumi ini orang Muslim dan Muslimah kecuali kamu dan saya. Maka faanti ukti fil Islam. Kamu itu saudara saya dalam Islam. Terus oleh Belaloh disebut tauriyah bah? Tauriyah, itu kata yang tidak bohong. Tapi lafat ini muhtamil. Lafat ini mirip-mirip muhtamil, muhtamil. Jadi sebenarnya saya mengatakan saman goblok itu goblok dalam hal maksiat. kan keren. <laughs> Sampean saja yang sudah tersinggung wong darane goblok gitu. itu salahnya sampean. Padahal saya punya menyiapkan kalau ditanya Allah, oh, mosok santri batal goblok. Goblok enggak tahu caranya korupsi gitu. wow. <tuk> oh, Jadi itu sebetulnya kalimatu matkin. <tuk> <tuk> Tapi kamu yang keburu seudan sama saya kamu anggap itu kalimatu apa? Lamin. Itu resiko ilmu cekak itu. <tuk> sebetulnya di Balagowo itu ada tauriah Pak. Ya, Mas pernah belajar tuh, itu. Jadi tetap saja kisah-kisah ini melahirkan satu pelajaran Karena kita tetap bisa menyimpulkan tadi Zaman berhala itu ada di sofa dan marwah Berarti ada batil Orang Islam tetap disuruh sa'i sa Berarti la yutrobul ha'ku li ajlil batil Kemudian yang jenis tadi tanya apa itu teman -teman. Sama pernah baca kitab itu Hattam <guluh> Oleh menindak Allah benar-benar jujur benar-benar jujur yang tentang itu saja ya ya nggak yang tentang qodiah itu paham terjemahnya bahasa Arabnya while jamu <gadu> alal ami atamadzab terus di <Dimadhafin. laughs>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 Hakim itu cucu Basim dari Mbak Somali yang ngarang apa? jadi Basim punya putri namanya Khairiah. Khairiah ini suaminya siapa? Yang di istri siapa? Mbak Somali yang ngarang sorof. Khairiah punya putri namanya Abidah. Labidah ini yang punya anak namanya siapa? Hakim Yang panggilnya Gus Kiki Sama Gus Fahmi. Saya diberi hak di kamar beliau, di kursi yang dipakai beliau. Jadi saya kemarin di Bahamid juga gitu di Kiai Idris di kamar Bahamid Pasuruan di kursi yang dipakai Bahamid karena kali itu memang sebabnya nasab karena Bahamid sepupu dengan Mbak saya kan sama-sama dari Lasmah. Jadi kalau kamu belajar mengutip saya ini tidak sekedar mengutip sampai <tuk> wanak tubuh makot apa bah itu jadi Begini loh ya logikanya kamu jangan terlalu kumuluhur luhur bakas istiswan kok kau bongalim kamu itu sudah sudah kacau kacau gimana Kaya parah ya cerminan ajaran gurunya ini iya yeah. jadi ini kamu itu korban korban pengajaran yang salah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 maka pertanyaannya menurut Dawud al-Ghahiri sebetulnya kias itu ada apa enggak? ya bisa saja enggak ada misalnya begini sama tak budek aja ilmu yang paling gampang yang kamu fahami kias itu ada berapa awlawi terus musawi sama Adna. yang gampang-gampang aja yang, yang masih amatiran <tuh> kalau diusul suki istilahnya apa Lahnal khitab Awal kitab mau oh, neko lali, oh, ya. aku tokoh nasional lingkungan harusnya lupa itu saya pantasnya karena sibuk. Harusnya yang pantas lupa itu saya karena sibuk. K kalau, so kalau soal kalau soal orisuriah memang saya tidak minta, jadi itu anugerah sudah anugerah kitabul. Saya juga sampai sekarang nggak merasa orisuriah biasa aja. Karena ya apa ya kalau keluarga Quran tuh beda saya ini kan dari keluarga Quran babasa hafal babasa hafal sehingga apa ya bangganya itu sudah dengar gitu Quran jadi samaan hormatinda tuh ndak ngefek sudah, sudah biasa munajat kenal Allah kenal makhluk biasa biasa marifatul ma marifatul begini misalnya ya samaan tak beda misalnya gini. Fala atau innalladzina amwalal yatama dulman. Kita paling gampang kalau kita ngajari mahad ali seperti ini, yang gurunya saja meragukan ini yang itu. Itu kias paling gampang tentu kita katakan gini. Allah mengharamkan memakan harta anak yatim? Illatul hukumnya apa coba? Ifsad kan? Nah. kalau aklu itu haram karena ifsad, maka ikhrab lebih lebih haram. Kalau uven yang adenal iza ya uven muni janjok pada orang tua tohus. <laughs> ya. Kalau adenal iza iza paling ringan saja haram, apalagi nabok, apalagi menterlantarkan orang tua gak dikasih uang sampai utang-utang tonggo itu ya juga itu. Nah itu terus kia kita lebih gampang kita katakan tuh kias apa? Aulawi tapi itu gampangnya saja. Tapi butuh ulama itu hanya satu. Orang nggak boleh terjebak oleh teks kalau terjebak oleh teks seperti saya cerita setiap ngaji itu dimana-mana saya cerita itu naifnya orang terjebak teks yaitu tadi misalnya ada santri yang dilaporkan oleh istrinya ke kyai-nya Pak Yai alumni anda ini sering nabok saya nabok itu kan pakai tangan karena terus kyai-nya bilang gini Cong jogeman nabok istrimu suatu saat kalau mau idak pakai kaki jernih nyadui akhirnya istrinya lapor lagi Pak Yai sekarang ganti model tidak nabok tapi Nyadui. santrinya dipanggil lagi, Loh, kenapa kamu masih nyadui, kan yang haram naboi, pak ya <laughs> kemarin yang anda larang kan naboi. kalau nyadui kan belum dilarang, belum ada undang-undangnya <tuk> nanti, ya nendang ya haram pisan, <tuk> hari belakangnya ngidoni, <tuk> ngeludai, <tuk> itu kan korban tekstualistik, kalau dia cerdas Hurmatul ida itu yang haram tuh idanya. nago ya ida, nyadu iya ida, meludahi juga ida, membiarkan miskin juga ida. Nah, seperti itu sebetulnya andekan kita zauq salim, sebetulnya nggak perlu itu kita katakan kiasan ndak. Zaman sahabat juga agak kenal kias. Tapi tahu kalau maknanya pasti seperti itu. Pasti maknanya seperti itu. Misalnya kamu ada tamu, jangan sugui air panas kasihan terus kamu suku ya adem tapi peceran semutnya nggak air panas deh. itu kan santri gila ya. jadi sebetulnya dengan atau tanpa istilah kias maupun istifsan itu adraupus salim itu pasti tak makanya termasuk kitab yang saya kagumi itu Sarah Imriti Fatura Bilbariya itu kitab kecil yang nyarai ya Pak Imriti atau Marjotoh itu kalau yang baca Imriti tidak bisa ya Marjotoh itu itu di diterangkan fama fatahum ilmu jarodul istilah jadi kalau kamu tanya kenapa sahabat tidak belajar nahu tidak belajar iqlal tapi mereka punya salikah punya tabi'ah yang menjadikan mereka ya kalau ngendikan ya dorob azizun amron atau maror tuh bisa tapi mereka kalau kamu tes misalnya bu Bakar buat tes zizun jenigyopo dorob azizun amron terus amron jenigyopo yuk raso pinter mesti, <laughs> sampeyan pinter Zaidun <tik> fa'ilun marfu'un wa'ala maturafi'idum matun da'irotun mengkoli'an nahu ismul mfrod amron ma'f'ulun bah mansubun wa'alatun mesti raiso, mesti pinter sampean. tapi sampean mesti ditertawain abu bakar karena ditertawainya gini Kang pelaku pemukul siapa? Zaidun berarti Zaidun jadi apa? fa'il ya suwi agar bahasa rapi ya fa'il Seng dipukul sopo ambron, jenenge apa maful, lah iya angker objek, jenenge ya madrub, jenenge, ngonoai mm. e kok butuh, jenenge buta kok goblok, mesti gitu kira-kira. Jadi sebetulnya ketika kita punya istilah uyo no naive dewi, uang karuan pelaku, yo bahasa Rapi mesti, ba fa'il -e. uang karuan objek, jenenge, mafud, lah andain masih bangga dengan istilah itu, liya <laughs> kan, agama ini kan mengajarkan kebaikan tentu sesuatu yang kebaikan itu dianggap agama makanya Abu Hanifah membolehkan istihsan Nah karena beliau itu orang soleh pasti pegangannya Quran dan hadis, artinya istihsan yang tidak keluar dari Quran. Ya sama kita bahasakan itu kias, mereka bahasakan nggak ada masa. Dan zaman Sahabat nyon saya udah tahu istilah itu semua, memang nggak perlu tahu karena masih punya Zohrus salim. Makanya Sahabat itu pinter sekali kan, tapi nggak perlu nggak perlu kamu tes. Karena kalau ngetes kudu duwur. Mbah Abu Bakar, ya Abu Bakar tak tako Idzur Baizdun Amr. Mana yang fa'il? Mesti guru. Wong Karuan sing mukul Zaid ya faile iku. Zaid. fa'il itu pelah? Amrun maf'ul bih. Mesti anggar korban objek jenenge Amrun. Oh, yang ku delmu kok bangga. Cara Abu Bakar wae iki crito. Makanya diselakan fa ma fatahum illa mujarradul. Istilah sahabat tuh hanya enggak tahu istilahnya tapi membacanya sudah benar. Nah, kenapa enggak tahu? Memang enggak ingin tahu begitu saja kok perlu tahu. Lo kok udah tahu ya? Coba lam itu namanya apa? Jazim. Berarti yadrib namanya? Madzum. Sabu bakar mbok warani. Yadribu, kenal lam menjadi lam yadrib, lam jazim, yadrib madzum. Yu suwe le dong jong Inna Zaidan ka imun, inna amil Zaidan makmur. Bosan, Bosan, Bosan, Bosan, dulu Bosan, Bosan, Bosan, Bosan, Bosan, Bosan, Bosan, Bosan, Bosan, Bosan, Bosan, Bosan, Bosan, Bosan, Bosan, Bosan, dulu itu, kata kata itu Bosan, coba kata Bosan, kata Bosan, itu Bosan, ayub dilahu azwajan azwajan jamaknya zauz apa jamaknya zauja? Zaud. azwajan jamaknya zauz. Azwajan jamaknya apa? Zaud. Di Quran nggak ada bahasa Zaudja, karena karena nih zaujun itu pasangan. Kalau dikatakan lelaki maknanya perempuan kalau dikatakan perempuan maknanya lelaki karena zaujun maknanya Pasang pasangan, anda berhubung jaga nih, wong rapati pinter mau <laughs> akhirnya itu ada Zawjah di koran tidak ada, coba annabiya aulabil mu'mini na min an fusihim, terus hanya ya wa'azwa Wa juhu umma hatuhum ayo azwat zamannya Zawjun atau zamannya Zawjah? Zawjun, zamannya Zawjah, Zawjah harus <laughs> belajar bahasa Arab sih, kok bantah buat orang sopan <laughs> Tapi berhubung jaga ini mau ke blog, ke blog itu, akhirnya ono jauh jon. Ono jauh, jas sebetulnya tolong wong ditegu sale buat. Wadah jauh pasangan, coba lihat di Bukhari, anak Aisyah atau Zaujina. Bicara memang bukan bilang Zaujati Nabi, anak Aisyah atau Zaujina. Karena itu masih pasar orisinil, belum kena mahal sini, masih orisinil ya, belum kena asrori asrori. Karena mana nih zaujun itu apa? Pasangan. Pasangan. Jadi kalau dikatakan zaujun zaidin berarti imrohatu zaidin. Kalau yang ngomong itu misalnya zaujun aisyata ya siapa? Pokoknya mau pikir seperti itu. <coughs> Tapi gue beda neng. Kenapa gue gampang zaujun? <coughs> Tapi Quran nggak pakai bahasa itu, masih pakai bahasa original Makanya disebut an-nabiyyu aula bil mu min anfusihim wa azwa ju ummahatu az jamu zaujun, zaujun mana nih? pasangan ya? jadi bahasa ngalami lah, sohabat itu gak perlu, tahu bahasanya sampein gak perlu coba kalau sampein ketemu orang Arab, ditau ya orang Arab. sekolah ini di anakmu sekolah ini madrasah kalau ditanya madrasah terjemahnya apa sekolah, sekolah. berarti sekolah-sekolah kan? jadi lucu kita, sampun itu sudah, bakdo ya sudah, orang Jawa jadi satu sampun, bakdo bakdo itu bahasa Arab, maknanya ya sudah. nah sahabat itu tahu betul apa karena punya Zohrus, sehingga pernah juga ini cerita kedua dan ini terakhir nggak boleh tanya lagi. ketika ada seorang khotib menceritakan Allah ngendikan, fawarobis sama iwal arbi, inna hulahakum mitama nakum itu ada orang Arabi ngaco. mandaladi akhdobal Jalil hatta al Jauhil al Yamin ayo hafalkan Pak Surahribian, latihan hafalan jalil hatta al ilal yamin Pak Khotib, saya mau tanya siapa yang bikin Allah murka sampai Allah dipaksa sumpah sumpah karena orang kalau sampai sumpah itu artinya menganggap mukhotobnya tidak percaya <tuk> makanya di balok ada urutannya kalam itu kalau nggak ada pengingkaran enggak usah pakai taukid <tuk> kalau ada pengingkaran, pakai taukid <tuk> kalau pengingkarannya banget, pakai kosam termasuk pakai apa? Artinya gini, kalau Allah sudah sumpah, pasti indikasi Allah sedang duko karena kosam hanya untuk mengkhotom yang tidak percaya. Makanya ketika ada khotib baca, wal hakum Langsung Arafi tadi, tanya mandeladi asli Itu siapa, Pak khotib, yang bikin Allah marah sampai Allah harus sumpah? Ini namanya adhokus, tapi ada usah kamu tes, itu namanya apa? <laughs> faeda tuh hitop bola faidah. faeda, ya enggak bisa kalau zaman dulu ya enggak ada istilah itu istilah itu kita bikin jika kamu khotob khuliaz ini begini kalau agak enggak percaya terus kamu sok pinter jika kamu khotob ingkar maka gini ya memang bahasa Arabnya enggak percaya kok ingkar dul-dul karena <answer> kok tapi kamu mau anggap bahasa Arab itu luar biasa ya kan normal kan sebetulnya itu normal <ntr> <ruins> dong um ya sudah ya saya Ya saya kira maaf muka-muka ya, pulau pengiran, muka -muka. <tuk> tapi yang jelas itu sa lebih salah sambil. <tuk> <tuk> ya yang seneng iya kok ngatur apa? Gus ba, harus datang tanggal ini jam ini. Cek keren yang ngatur. <tuk> ya biasa kira, kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuk>